panjang itu maksudnya apa ya. <tuk> kamu? Hah? ada di ini. tuh di pinggir ini bocor. ini sebelah sini, tang.